Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Andika Dwi Prasetya, sidak sejumlah kamar sel di Rutan Bandung, Senin, 8 Mei 2023. Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) dan Kepala Rutan, Karutan Kebonwaru, Andika memulai sidaknya dengan menanyakan soal pelayanan kepada sejumlah masyarakat yang akan melakukan kunjungan ke Rutan Kebonwaru. Setelah memastikan pelayanan di luar rutan, Andika kemudian naik ke lantai 2 sel tahanan blok B yang berisi warga binaan kasus narkoba. Saat menapaki tangga, bau tidak enak mulai tercium. Suasananya pun gelap dan lembab. Tiba di lantai dua, para warga binaan terlihat sedang berada di luar. Rutan Kebonwaru ini memiliki tiga lantai, terdiri dari tujuh blok. Dari blok A sampai G, setiap blok, dihuni warga binaan dengan kasus berbeda, blok B dan F khusus untuk kasus narkoba, Sedangkan blok A kasus pidana umum dan blok B untuk kasus tindak pidana khusus. Di blok B, terdapat lebih dari 10 kamar sel tahanan. Dari masing-masing kamar sel tersebut, memiliki kapasitas berbeda mulai dari tiga orang sampai tujuh orang. Namun, terdapat beberapa kamar yang dihuni lebih dari kapasitas, sehingga setiap warga binaan harus berbagi ruang. Di dalam kamar sel tahanan, terdapat kasur, lemari kecil dan televisi. Menurut Andika, tidak ada fasilitas lain yang diberikan kepada warga binaan. Adapun ruang tahanan di sana sebanyak 194 unit yang diisi 1.800 lebih narapidana. Ya, barusan kan teman-teman lihat sendiri kan, kita sudah meninjau langsung. Saya beri kesempatan kepada teman-teman media untuk melihat secara langsung bagaimana layanan kami terhadap warga binaan nyangkur kehidupan mereka di dalam hutan luas satu bandung ini. Mereka ditempatkan di kamar-kamar yang ditentukan oleh kepala hutan tentunya dengan jumlah dan pembagian berdasarkan berdasarkan standar operasional yang ada di sini. Kalau ada informasi bahwa adanya dan fasilitas yang tidak bersesuaian dengan ketentuan. Dan mungkin kami pastikan hal tersebut ke depan kita akan terus berjuang berusaha, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada karena kami sadar bahwa dalam pelaksanaan tugas fungsi kemasyarakatan, baik kerutan maupun rumah masyarakat itu harus patuh taat kepada aturan ketentuan yang ada. Dan kalian pastikan sepanjang waktu saya diperkuat oleh kepala divisi masyarakat dan tentunya jajaran di UPT. bahwa ini rutan fase satu itu nggak ada yang berani itu bermain-main menyalahgunakan kekuasaan menyimpang dari aturan karena resikonya jelas tegas pimpinan kami Bapak Menteri Mas Di Bapak Direktur Jenderal Masyarakat 6, Bapak Inspektur Jenderal Bahkan sepanjang waktu Bapak Sekretaris Jenderal itu mengingatkan Bahwa kami itu harus bekerja benar Harus sesuai dengan ketentuan perundang-undang Harus bekerja cepat, tepat Harus ikhlas dan akuntabel Jadi insya Allah ya, pada kesempatan ini Kalau masyarakat masih mendengar Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan Pastinya kalau tidak sesuai dengan aturan, ya tidak sesuai dengan kena masyarakat. Ya, kami minta maaf, tapi kami berkomitmen bahwa sejak awal kami semua seluruh jajaran untuk pengen benar, kami pengen berubah. Alhamdulillah teman-teman media berkenan mendampingi kami, melihat langsung ke lapangan. Bahkan saya mohon berkenan ke seluruh UPT lapas Sultan di Jawa Barat ini teman-teman lihat secara langsung dan kita sama-sama perbaiki hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Hal-hal yang masih salah. Jadi insyaallah ya pada kesempatan ini kalau masyarakat masih mendengar ada hal-hal yang sudah sesuai dengan aturan dan pastinya kalau tidak sesuai dengan aturan itu tidak sesuai dengan, dengan masyarakat. dan Kami minta maaf. Tapi kami berkomitmen bahwa sejak awal kami semua sudah jajaran itu pengen benar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 Menegakkan aturan, siapa saja yang terlibat secara langsung Dalam kepentingan pribadi, menyangkut transaksi keuangan Saya perintahkan Pakat Ibas Usulkan untuk mendapat sanksi terberat Sesuai dengan ketentuan Proses yang benar Supaya juga mengekalkan Keadilan mengekalkan Mencari kebenaran keadilan. Jadi setiap kamar hunian itu Sudah ada standarnya. Diperuntukkan untuk warga binaan tinggal menghuni untuk tinggal dengan nyaman dalam pemahaman dia harus sehat. Itu ada tempat mereka beristirahat selama menjalani proses penahanan dan juga pemidanaan. Di sana disiapkan fasilitas tidur. Selain apa namanya? apa namanya? dipan, dipan semen itu juga disiapkan matras. Ada juga fasilitas MC kanan, mandi, cuci, dan untuk uh, buang air besar, kecil. Dan semua diukur berdasarkan kapasitas masing-masing kamar. Tapi kenyataannya memang, teman-teman ya, lihat kan, kamar kapasitas 7 diisi 17, 19, tapi tetap bisa dimanfaatkan dengan pengendalian pekerjaan dengan tim tentunya yang mungkin tahu ada apa namanya yang merasa tidak puas dengan keadaan sebenarnya ya saya, kita akan berubah. Saya jamin bahwa ke depan insan pemasyarakatan di Jawa Barat ini akan terus berkembang. Peminta untuk bekerja.